kalau sudah kalian download nah kalian download dulu ini nih aplikasi pendukungnya SP player uh, ini cukup ringan sih cuman 17mb aplikasi ini kalau sudah itu lalu kalian install aplikasi Amazon Prime-nya. Jadi di aplikasi Amazon Prime ini. Nah, buka aja kalau sudah beres. Di aplikasi Amazon Prime ini. Jadi ada film yang tidak ada di Netflix mode. Adanya cuma di Amazon Prime. Hmm, kayak gini tampilannya. Cuma namanya ini Cinehome. Karena memang sudah di di mode, mungkin ini jadi tampilannya seperti ini karena kalau versi original itu kita harus login dulu. Nah, cara pilih filmnya. Bedanya sama Netflix Mod di sini kita ini ada filternya. Oh, kita ingin film tahun berapa nih? 2021. Milikin film apa? Genrenya kita coba di A. Pilih fantasi. Negara kalian mau? film dengan negara mana jadi kalau saya enggak pakai sih. langsung pencet filter now ini nah ini mungkin random ya filmnya kita coba dulu yang 2021 nah ini film 2021 semua update nya jadi memang film yang di di Amazon Prime. Di ne sama Netflix itu beda. Kalau di Netflix di sana ada anime, kalau di Amazon Prime ini nggak ada, enggak ada anime ya. Kita coba nih nonton film ini. Again Reaction. Kalian pilih SP Player. Nah, jadi ini alternatif untuk Netflix. Kalau sini sih lebih cepat sih, biasanya loadingnya enggak kayak yang Netflix. Untuk penambahan subtitlenya sama kayak Netflix mau, tinggal kalian searching aja. Again. "Flash 2021, subtitlenya di <SILENCIO> sini, <SILENCIO> <SILENCIO> ini nih downloadnya." Uh, kita pakai yang tujuh ratus dua 720 Oh ini Indonesia klik aja nih download masih download balik lagi ke SP player kualitinya kalian gedein dulu 720 Ini lagi loading ke CC browser file, tungguin bentar lah. Ini biasanya ada di folder download, bagian oh, dari. Kalau ditambahin subtitle sih, biasanya reload sendiri ini hmm, Ini ada ya, sekitarnya. Kalau lemot kayak saya ini lebih baik rekomendasi sih di download aja. Filmnya nanti buka pakai supplier, kalian tambahkan subtitle. Skups. Mungkin segitu aja videonya. Terima kasih yang sudah nonton.